Warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Jihan Salsabila. Saya dari Prodi Ilmu Psikologi Universitas Islam Riau. Di sini, saya akan menyampaikan materi tentang belajar di mata kuliah pengantar psikologi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ikri Idris, SPSI, M.Si. Apakah apa sih sebenarnya pengertian belajar itu? Pengertian belajar menurut psikologi tidak jauh berbeda dari pengertian belajar pada umumnya yaitu suatu proses kegiatan secara optimal dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti Pembelajaran atau pembelaan merupakan proses penyatuan antara kognitif, emosional lingkungan, dan pengalaman untuk memperoleh, meningkatkan, atau membuat perubahan pada seseorang terhadap pengetahuan keterampilan nilai dan pandangannya. Ada beberapa pengertian belajar menurut para ahli. Yang pertama, belajar menurut Jami Sawitaker. Belajar merupakan proses di mana tingkah laku yang ditimbulkan atau diubah melalui latihan dan pengalaman yang kedua menurut Howard Kingsley belajar merupakan proses yang dimana tingkah laku yang ditimbulkan atau diubah melalui praktek dan latihan yang ketiga menurut selam belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu proses usaha dan suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengamatan individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan sekitarnya yang keempat menurut Kornbeck learning is sound by change in behavior as a result of experience belajar itu sebagai suatu aktivitas yang ditunjukkan oleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengamatannya yang kelima menurut Ernest Hilgard belajar itu ialah kegiatan atau proses yang dilakukan secara sengaja dan menimbulkan perubahan atas keadaan sebelumnya dan setelah belajar seseorang cenderung melakukan perubahan diri ke arah yang lebih baik lagi yang kedua, ragam belajar Berikut ini adalah beberapa ragam belajar yang muncul dalam dunia pendidikan Yang pertama, ada ragam abstrak Yaitu, belajar memecahkan masalah dengan berpikir secara abstrak Misalnya adalah belajar matematika, kimia, astronomi, dan juga materi agama seperti tauhid Yang kedua, ragam sosial adalah belajar memahami masalah sosial seperti masalah keluarga, persahabatan, dan masalah kemasyarakatan Yang ketiga, ragam pemecah masalah Adalah belajar metode ilmiah seperti logis, teratur, dan teliti untuk memecahkan masalah secara tuntas Yang keempat, ragam rasional Adalah belajar dengan berpikir secara logis dan rasional di mana Belajar ini sangat erat kaitannya dengan belajar memecahkan masalah. Yang kelima, ragam keterampilan, yaitu belajar dengan gerakan motorik yang berhubungan dengan otak, syaraf, dan otot. Dan yang terakhir, yaitu ragam kebiasaan, adalah pembentukan kebiasaan baru atau memperbaiki kebiasaan lama agar peserta didik mendapat sikap baru yang positif. Yang ketiga, teori-teori belajar Yang pertama, teori belajar menurut ilmu jiwa daya Pengaruh teori ini dalam belajar adalah ilmu pengetahuan yang didapatkan hanya bersifat hafalan belaka Walaupun begitu, teori ini digunakan untuk mengapa rumus, dalil, tahun, kata-kata asing, dan yang lainnya yang kedua, teori tanggapan Teori tanggapan adalah suatu proses belajar yang menentang dari teori belajar yang dikemukakan oleh teori ilmu jiwa daya Oleh karena itu, Herbert mengajukan teorinya yaitu teori tanggapan Menurutnya, teori yang paling sederhana adalah tanggapan Menurut teori tanggapan, belajar adalah memasukkan tanggapan sebanyak-banyaknya, berulang-ulang, dan sejelas-jelasnya. Banyak tanggapan berarti dikatakan pandai dan sedikit tanggapan berarti dikatakan kurang pandai. Maka orang pandai berarti orang yang banyak mempunyai tanggapan yang tersimpan di dalam otaknya. Ketiga, teori belajar menurut jiwa gestal. Gestal adalah sebuah teori belajar yang ditemukan oleh KOKA dan Kohler dari Jerman. Teori ini berpendapat bahwa keseluruhan lebih penting dari bagian-bagian, sebab keberadaan bagian tersebut didahului oleh keseluruhan. Dalam belajar, menurut teori gestal, yang terpenting adalah penyesuaian yang pertama yaitu mendapatkan respon ataupun tanggapan yang tepat Keempat, yaitu teori belajar menurut Gagne. Dalam masalah belajar, Gagne memberikan dua definisi yaitu Yang pertama, belajar adalah suatu proses memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku Yang kedua, Belajar adalah pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh dari instruksi. Terakhir, teori belajar menurut ilmu jiwa asosiasi. Teori ilmu asosiasi disebut juga teori serbon. Serbon singkatan dari stimulus, respon, dan bond. Stimulus berarti rangsangan, respon yang berarti tangkapan, dan bond yang berarti dihubungkan. Teori asosiasi berprinsip bahwa keseluruhan itu sebenarnya terdiri dari penjumlahan bagian-bagian atau unsur-unsurnya. Penyatuan paduan bagian-bagian menciptakan konsep keseluruhan. Yang keempat, faktor belajar. Menurut faktor-faktor yang mempelajari belajar siswa dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, faktor internal atau faktor di dalam diri siswa, seperti kondisi jasmani dan rohani setiap siswa. Yang kedua, faktor eksternal atau faktor dari luar siswa, seperti kondisi lingkungan di sekitar siswa. Yang ketiga, faktor pendekatan, yaitu belajar seperti jenis, upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode. Yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran dari materi belajar Selanjutnya, menurut Daliono mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar sebagai berikut Yang pertama, faktor eksternal atau faktor di dalam diri Yaitu kesehatan, inteligensi, bakat, minat, motivasi, serta secara belajar yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor dari keluarga, sekolah, masyarakat, ataupun lingkungan sekitarnya Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi belajar dapat dibagi menjadi dua faktor Yaitu yang bernama faktor internal atau yang berasal dari di dalam diri dan yang kedua, faktor eksternal atau yang berasal dari luar diri. Dari pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi, saya akan menyimpulkan bahwa belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku yang relatif menetap pada seseorang akibat pengalaman dan latihan yang menyangkut aspek fisik maupun psikis. Seperti dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak berpengetahuan menjadi tahu tentang sesuatu, dari tahu menjadi lebih tahu, dari tidak memiliki keterampilan menjadi memiliki keterampilan, dan sebagainya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi